Asolole, hai bukan alhamdulillah maka bapak ikut rahimahullah sada yang ikutlah terusnya dan mudan, ijazah saking bangun, bangun, bangun, bangun. mas nyuwun saya mau ngidak-ngidak waktu yang tajam dikejar-kejar sama kaper kuraes negirilah dengan senangin uis lumbu kepena onotendone pisu gurja Kata orang Gawe pengajian itu pengen kenal kali Gusti Allah, pengen kenal kali Gusti Allah, tapi gara-gara banyu dan bagi kehilangan Gusti Allah. Pengajian bersiap siap-siap teman konsumsi disiaki, tenda disiaki, saham sistem disiaki, delala udang, yur, biasanya panitiannya matur, walah kok. yang dateng ning negatif corona tapi positif metal. Dia mlen tandani. Ma misalkan seorang DJ internasional DJ Kathy Butterfly saking Thailand ini kumbien lah nge-dj kalau malam aku nak mau potangan kalau sempakan tok kok banser menu-menu yola kuat kok banser ini nge-ceng apa cinta apa banser kita anda milo Manya Bapak ibu besok kalau mencari calon menantu, pilihlah bangsa sebagai calon menantumu. Setuju? Bagaimana nah, tidak kiri saja dijaga apalagi di anakmu? Ayo banser itu tidak siji. Wanti mati, ojo mati ngelek. Yusuf! Dia itu ngajak umat supaya nyuntuk kajen Nabi. Boa noite. bujuku nong-tang gak ngajar lah, bujuku ayu banget nih Pak Cabe, kita ngomongin di bujur dong ini, oh ya Allah, salah kokan enggak ada kelelih, dan tuan Nabi Muhammad, makanya yang pantas dicontohin ku namun kan kalau kemudian digatakan, lakotkan alaikum piyat, sullillahi wussuatu nahasana, dengar adik nyodok adik rabinoko, Mas kawine kandung nabi kepada Siti Khadijah apa kok 20 ekor unta. Ora sugih can nom kok rabi mas kawine 20 ekor unta. Padha mbien kalih Gus Nita, Rabi mas kawine apa 20 ekor tengu. Bu. Bu. Jenengan menawa koni dijawab jadi negara apa milih Mantu, milih Singkados Nobo, ini manggil mang rumahmu. Sugih, karyawan yang aku si, Nobo kiri tapi jujur. Modarang ya ayo. Jujur. Jujur. Ayo, jadi kan milih putih. Sugih, karyawan yang aku si itu nipu. Nobo kiri tapi jujur. Sugih tapi, Sugih tapi jujur agak lemah kamu. Istri Rondo ini. <laughs> oh, Rondo sudah sih. Bocah banten nak rapi rapi kalau Rondo lagi. Olehnya santriku nangis, mereka bilang ke janda nya, aku izin bang Rondo bujuk ulur Rondo. Lakukan Rondo. Kalau kamu nikah dengan janda, harusnya kamu bangga. Lo kenapa bang? Karena minimal janda itu jujur, jujur Nobok sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Ii. Maksudnya, deh. dengar yang <tik> <tik> dinyatakan bahwa penguswatkan hasanah kancing nabi, kancing nabi tahu sufi, kancing nabi ya tahu kiri, mampu kancing nabi tahu kiri, rekrut nate, kancing nabi perang, kendaraan modal perang, nangis genate, jen sedih. jenengan pengedit hati suami yang baik, mangcong, kancing nabi, niki sering salah, wong niku tafsir tentang poligami, orang mengatakan. Aku sudah melu kandik nabi, kandik nabi rabi yukah, aku rabi yukah. Eh, laku ini kok padahal kandik nabi ini mau padahal ke apa? Kandik nabi ini kandik nabi kata soalnya nopo yang pertama. Eh, supaya yang magelan paham. Karena semua aktivitas kandik nabi itu harus direkam. Supaya dicontoh oleh umat. Lah bojone. habis jaman dia rwana medsos jadi kancing nabi orang tau posting nih instagram merco jaman bian itu rwana media sosial rwana facebook orang kaya wong ini umurnya seketahunnya duwe facebook luarang jam sepuluh bengi bojone rwomulih gawe status aku kedinginan nih ya Allah gelaran di waktu yang alo tangan cani moya muslim tak malu komentar jemumut yeah. dia dengan media sosial belum ada rekaman maka supaya aktivitasnya kan di nabi itu bisa dicontoh oleh kene aku boleh dalam Al-Qur'an kula yakin kula dhewe wegah larani bojoku kula. Jujur napa mboten Bu? Wong ora karep bojoku no sayange ra umum. Kula mlebu kamar, bojo kula dandang bedake kandel. Bojo kula isin nutupi mirai "Kamu kenapa? Bedak saya tebal, Pak." "Santai saja, Bunda. Saya tahu bedak kamu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu." <tuh> ya. <tuh> tapi hati ati hati-hati, wong lanang itu sudah paham karakternya wong wedok, jadi gak ngerti mbak kan, gak apa wong lanang kalau wong wedok? wong lanang kalau wong wedok itu bedohnya siji, wong wedok itu lak nangis yang ditutupi cangkemi, <tuh> tapi wong lanang lak nangis yang ditutupi matanya gak apa wong wedok lak nangis yang ditutupi cangkemi, soalnya wong wedok ngerti ngertidur so, Wow, bro, bujur nih, gue. Saya gula curiga kali, gue cabaran sama granit. Nyaman saya, gue ketok lanang, Tapi nangis sih, gitu tuh, pisang kembing. Aku malah curiga, jangan-jangan gede-gede lanang ngisi nih, wed. Lani medula, jeninya Laura. Lana ngurame, dua orang. Aku udah jadi ngesu, dia tau. Susu ini lancip, dikasih kotor. Ayo, tau. Gila juga, jadi suami yang baik gambarannya kanjik nabi bagaimana memperlakukan istrinya kanjik nabi dengan kutu paham pengelaman kanjik nabi ini rabi mana bar siti khotija sito bar siti khotija sito dan anda harus paham bojone kanjik nabi ini sing perawan si jina mene siti Aisyah, liane rondo kabeh Mila bocah-bocah ikhila -bocah. pengen rabi ya, rondo jena jantan itu nyewon jauh buat yang tak bener soalnya apa dawe al quran fangkiru ma toh balaku minanisa rabi ya wong pedawi sing top pertanyaanku lo lah rondo tua apa top? kalau ada orang mengatakan kita boleh menikah lagi asalkan dengan janda tua, ini pun dia salah wong rabi niku kudu karo sing cocok, lah rabini ku sekarang rondo tua, ulo khawatir kok no bancer rabi karo rondo tua sing mati bang serbisik soalnya apa? berpotensi keracunan keracunan apa? susu kaga luar sana. <Sanye> <Sanye> Tapi ngano lagi Tapi bergeri-geri. Wong lanang ini kaya soda. Apa kamu kaya soda? Wong lanang dulu karakternya kaya soda. Maksudnya apa? Ingin ketemu susu pasti gembira. Milo soja soda. Nah. Pengalaman matamu pengalaman dia. Aku biasa pengalaman dulu susu. Wong aku biasa ngasih naruh lontei. <Sanye> bukan untuk menjaga pandangan salah supaya lah melirik orang kita oh, <tuk> apa Cibutan apa nih kok kamu <tuk> sorry ya kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir bapak PK Ziza yeah! Ramda, Ramda, masih uh, mana, <tuk> Mbak? Jadi kan gila, Ramda. Oh, diam Ini nama mana? ini. Mbak Oh, surat Ini nama mana? Kayaknya kita ambil loh ini. Wow, wow. Mbak umurnya beda, Umurnya beda, kan. Pitung desa mati-mati. umur ya. Suratina kalau dengake panjang umur. Jadi, kalau saat dunia mati, Mas Suratina urip dhewe. Amin. mau matur ana. Masugo-mugo jenengan taksir kula. Aduh. Salawat Nabi Muhammad. Lah, kadang suami itu gagal menjadi suami yang baik gara-gara apa? Salah penempatan dalil. Contone ngene. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat bunyinya ar-rijalu al qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang niku pimpinine wong wedok. Kudune seng anggo dalil ini, seng maca ini kuboden wong lanang tapi wong wedo supaya wong wedo bisa menghormati wong lanang, lasing maca dalil itu wong lanang otomatis dijajah wong wedo. Milo kata wong wedo ini sudah dibodohi, bosen nyaman mereka dijajah karo wong lanang. Kudune wong lanang di paham. perempuan itu suci seperti sajadah. Maksaudono karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Yeah. apa berarti? Mamalah. Usahalah lawan tanggane. Aku ora pamoli, kula delok ke dasar lu jawaban. Rama salah terus aku lemung metu mangan sego. Daripada koe guru gaweane nangani kanca. Ana sing guru oh oi kita mangan kanca iki. Itu kudunya di wacana ruang wedok, supaya ruang wedok menghormati ruang lanang. Orang bawa lanang jeruk dihormati rumah tinggal wedok jadi sewu salah penemakan dalil. Contoh maling, orang salah menemaskan dalil, supaya jenengan paham. Bu, bu, bu, tak takon. Jenengan masih sering dulu dalil nih, ajan ngatur, tangka, agamil, umaha. Um Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Bu, tak takon. Niku kudunya dalile anak maupun dalile ibu. Ya mau cari deh, rasanya apa? Kompetisi bapak ilmu. Itu bisa dipahami sebagai hadisnya anak, bisa dipahami sebagai hadisnya ibu. Kalau dipahami oleh anak, artinya nopo sorgho nih anak niku tergantung kalau hormat emang marang ibu. Tapi lah saya mau coint ibu mana? Sejauhnya so, anak tergantung kelakuane eh, ibu, soalnya kata ibu yang orang bisa nyurga anak. Contohnya so, apa? Anak kembali umur rambulah saat diwene ngasi, malah diwene susu kaleng. Padahal asli, asli lancar malah diganti susu kaleng, padahal susu kaleng itu susu sapi. Mela begitu gede ke rumah dan suku. Luhi hape asin, susu sapi? Api Bia-bia asiniku luhi daripada susu sapi Soalnya no kok praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum Asiniku ekonomis Soalnya no asiniku praktis Soalnya no kok kemasannya bisa dibawa kemana-mana <tuh> Di tanggur, misong, di pengajian, misong orang. Gimana? Oh. itu demokratis, maksudnya iso iso Dan yang paling jelas, Asi itu dilindungi badan hukum B. Badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain kecuali yang soalnya apa, sapi nih, susu nih tidak dilindungi badan hukum, kan itu ada sapi, susu nih, bihan, mana cara memahami habis, ini waktu itu, Pak banyak orang gagal paham anak pulang, orang ngajar, anak pulangku umur 5 tahun dia takut ngapain ini, abuah kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu anak pulang menang itu. anak pulang Kiai Fira resen jawab amas, ya Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu, bah? Kalau jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak pula jawab, panggilan ibu ini ngapunnya alam-alam. Ya, bapak, kok di surganya rusak. Cantem mulu ya. Belah, ini iya, bapak, dengan polanya kandil nabi. Oh, gitu, pengen dari suami yang baik. Contoh nih kalau ganti nabi, bapak-bapak ingat suami itu kepanjangannya apa? Surga untuk anak maupun istri. Milo, uang lanang saya ngapain ini kusinggi sonurga i anak lan buju bu, Eh bujulan anak-anak. Kok anak buju-buju nih? Bu, bu. Dengan pengen bedakin ini sakit beda madu sing asli kalau madu sing palsu. Beda nih. Kan? Cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu. Madu, luwun semu, kayaknya diurmejo, berhubung semut, palsu. Soalnya niku berarti gula. Madu leboknya botol, dikocak cocak kok sakit obat, niku berarti palsu, berarti banyu. Nah, madu, gawamu leh, gojomu nesupa asli. tapi ramung, yang ngomong ini ke ramung dimana di poligam wong lanang kita kandangnya, enggak ada kisah yang dua ya sentak kalau buju langsung goblok, kau, kita kandang <tuh> gimana mbak? <tuh> ayo kuat lanang atau kuat itu? itu uang itu ada seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, betul? tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, ya lah pak Pemedok dilawan, mungkin super kuat pemedok itu. Lagi yang gue pabrik susulurnya juga gue Apa Apaedok orang lanang, gue on dokteran sambatan kalau manut, duduk. Suami, solda untuk anak maupun istri. Ditonto karakter suami seperti kajing Nabi Nuku katus nopo. Satu, suami itu iman. Milau ya milau. Jenengan pasti rapi kalau doa Pak. Neko biasanya Mas seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'annya. Oh, lak saiki gitu, seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Padha <tuh> diturapi Weda Mas Kawire seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'an. Niku maksudne <tuh> ngopo? iki ana seperangkat alat sholat Yuk, kita sholat Aku jadi imammu, kamu jadi makmumku. <tuh> Dek, iki ngopoan? Ayo diwontar bae fungsi salah satu fungsi dalam rumah tangga di kuno po, wong lanang ngimami bong Wedok, Bojone, riko lo sholat orang kok malah sholat dewi dewi, malah kata sing wedok sholat sing lanang orang sholat utosan